Baiklah persahabat untuk menemani, santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik Dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar Di kabar pertama kita tahu dengan kabar spesial yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah, semalam persahabat Leslar Lesti Bilar Belajar Agama Bersama Ustadz Fahru Alhamdulillah ya mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan mudah-mudahan Leslar terus belajar tentang pengetahuan ilmu agama dan semoga kedepannya selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kita lihat di kolom komentar begitu banyak respon yang diberikan diantaranya dari akun Amiko Suara mengatakan masya Allah semoga Allah senantiasa melembutkan dan menjaga hati mereka untuk istiqomah dalam kebaikan. Semoga senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa, selalu dikelilingi orang-orang baik, disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin, Masya Allah. Doa-doa baik selalu kita aminkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT, dan mudah-mudahan, Leslar tetap istiqomah dalam kebaikan. Kemudian juga, persahabat, ya kita sebelumnya melihat Postingan Papa Bilar semalam juga mengunggah foto bareng Bunda El Dan tentunya di postingan ini pun Papa B memperlihatkan sertifikat Ini sertifikat tanah Dan kita juga dibikin salvok banget dengan kalimat caption panjang yang ditulis oleh Papa Bilar Papa B mengatakan Alhamdulillah, baru selesai balik nama Seneng rasanya bisa satu persatu mewujudkan mimpi istri termasuk punya tanah 1300 meter di Jakarta Selatan. Alhamdulillah tidak riba. Walaupun kalau dipikir-pikir nggak nyangka juga sebenarnya karena gua hanya bermodal numpang hidup sama Lesti Kejora. Eh ternyata gua bisa beliin istri ini, itu, ini, itu. Padahal baru numpang hidup belum sampai 2 tahun. Tahu gitu, dari dulu gue numpang hidup sama Lesti. Aduh, Masya Allah banget persahabat yang bikin ngakak captionnya. Ini sindiran keras banget juga buat para haters yang selalu mengatakan bahwa Papa Bill numpang hidup dengan Bunda Lesti Kejora. Terbukti, persahabat ya. Satu persatu, Rizky Bilar mewujudkan impian seorang Lesti Kejora. Salah satunya juga mempunyai tanah 1.300 meter di Jakarta Selatan Alhamdulillah di kolom komentar pun tentunya persahabat ya begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan ada tanggapan baik ada juga tanggapan-tanggapan tidak baik kita lihat aja nih persahabat ya di kolom komentar begitu banyak respon diantaranya dari para sahabat Bapak Bi juga ada Tengku Safiq yang mengatakan Alhamdulillah bangga sama Bang Bi dan Lestik Kejora, Semoga dilancarkan, amin ya rubel alamin Btw kapan kita ketemu Rindi juga Masya Allah bangga persahabat ini salah satu komentar positif Ada juga persabanya tanggapan negatif nih Dari para haters dari Ika Setianingsewo4009. Ini akun yang berkomentar, "Persahabatnya balik nama atas nama siapa nih?" katanya tuh. Ini pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan persahabatnya. Namun ada jawaban dari Papa B dengan tegas, persahabatnya Papa Bilar mengatakan "Nama berdualah, masa nama lu?" Ada-ada aja netizen, persahabatnya. Akhirnya langsung disekat juga nih oleh Papa Bilar. Dengan jawaban nama berdua Persahabat ya, masa nama lu tuh Memang ada aja tingkah Laku netizen persahabat Dan kita lihat juga, Bapak B juga Menuliskan sebuah kalimat lain Di kalimat Caption Pasti ada yang komen, kok senyumnya tertekan, mbak, udah kebaca, kata Papa Bilar tuh. Memang banyak juga nih komentar-komentar yang tentunya mengkritik persahabatnya. Terkhusus untuk Bunda Lesti, katanya senyumnya tertekan. Ada juga yang berkomentar tentang bodinya Bunda L yang terlihat kurus, katanya persahabatnya. Kita lihat aja di unggahan ig nya Papa B semalam. Papa Bilar mengunggah komentar-komentar netizen. Diantarinya persahabat ya di sini ada kelima Kak, kau tegorlah itu lesti bilang kalau foto sama suami senyumnya yang ikhlas, yang sumringah, biar suaminya ini nggak jadi bahan sasaran orang mulu. Giliran foto sama temen, sama ipar barunya, senyum sumringah, sama yang ngasih makan biaya hidup kok lesuk maaf ya Kak, sebelumnya. Namun tanggapan Papa B, ini persahabat ya, ngakak banget pasti kalian yang sudah dengar Omongan rezeki Bilar di EGS-nya pasti kalian ngakak banget persahabat ya Dengan kelakuan aksinya Papa Bilar Kemudian juga persahabat ya kita lihat, masih Papa Bilar mengunggah kalimat komentar dari netizen Kalimatnya begini nih persahabat Hei, Bilar mau tanya. Kenapa kamu biarkan istrimu tubuhnya kurus kering? Apa lu gak malu badan kamu gede dari atas sampai bawah sedangkan istrimu kurus banget dah? Kenapa lu biarkan? Apa lu suka dengan tubuh istri lo yang kurus itu? Apa lu bahagia dikatain bahwa Lesti hidup sama lo ngebatin? Ah. Apa lu bahagia dikatain bahwa Lesti hidup sama lu ngebatin? Seharusnya jangan ngurusin hartamu lu, tapi urusin badan istri lu. Diurus istrinya supaya nggak dikatain hidup sama lu, ngebatin berarti istri lu nggak bahagia. Coba digemukin dikit, aduh, itu badan sangat jauh dengan dulu waktu awal-awal ketemu lu, jauh banget. Apa lu nggak kasihan sama istri lu? Lesti badannya lebih bagus dulu, agak berisi. Katanya, kita lihat kalimat yang diunggah oleh Papa Bilar, "Aku pengen kelihatanmu." Cuma dah gelap katanya itu persahabat ya Emang ada aja kelakuan netizen yang selalu mengkritik Ada aja persahabat ya Tentunya kritikan yang membuat kita semuanya pun Tentunya ikut merasakan geram sekali ya Dengan komentar-komentar tidak baik dari netizen Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia ya. Mudah-mudahan Leslar rukun sakinah mewadah warohmah Rumah tangganya